Ini Toyota Fortuner 2023, pakai kontrol suara dan mesin 3.400 cm3. Para konsumen pecinta SUV 4x4 ini masih menunggu rilis Toyota Fortuner pada tahun 2023. Indonesia, salah satu negara yang sangat menyukai produk Jepang, salah satunya adalah Toyota Fortuner. Fortuner sendiri merupakan kendaraan yang cocok untuk sebagian besar wilayah. Selain untuk berkendara off-road lainnya, mobil Toyota Fortuner ini juga cocok digunakan di perkotaan.